mobil kita tuh, gue pengen tahu caranya Amat. itu? triknya tuh. Tuh, trik apaan bos? kita kalau mau cari mangsa atau mau nilang orang jangan dikelihatan orang kita harus mengumpat kok oh, mengumpat? iya tuh, tuh. gak kelihatan, kita kan mulai sih apa ngumpat bos? Ya, tapi kan namanya kita trik kita kalau ngeliat kita kabur kabur dia nanti iya eh, kita gak ngeliat apa? itu satu hal tapi kan banyak banget kendaraan nih, bos Hah? nentuin mana yang perlu kita hilang, mana yang kagak ah itu dia Gua baru mau bapak apa yang trik dua adalah, kalau kita udah dapet nih, kita stopin orangnya. Jangan lupa tatap matanya. Oh, gitu. Iya. Kalau ditatap matanya, nah, kalau dia nggak berani ngeliat muata kita, berarti dia bersalah. Jadi saya tetap matanya. Kalau dia berani lihat, berarti dia bawa barang-barang. Karena dia nggak jadi yang nggak salah, dia benar. Kalau nggak pak nggak berani lihat, berarti dia bersalah. Paling nggak bersalah, paling nggak nggak bawa tim. Ntar, Teguh! Nggak ya. nah, bawa SIM atau STN, Begitu. Contohin, contohin. Oke, okay. <laughs> <yang gak> <laughs> saya gue berhenti. oke. saya nggak bawa? Begitu emang orang punya. sakit. Oh, orang sekong begitu mah. Nah, Kok saya biasa aja gitu, liat Oke? Okay? Oh, biasa. Jatuhannya biasa. Kalau dia nggak berani, Am. Lalu jalan. Siapa, bos? Stop, stop. Udah pokoknya lu tetap dia. Kalau dia nggak ngeliat kita, nggak berani ngeliat mata kita, berarti dia merasa besar. Oh, dia gak oh. bawa SIM atau exchange, gak begitu. Oke, sakit ini Gue bisa bahasa tubuh juga, bahasa Oh, gue! <laughs> oh, enggak, enggak. Oh, Tolong matiin dulu mesinnya, Pak. Mati mesin? Maaf, Pak. Oke. Tolong helm cepat. Helm buka. Buka helmnya. Enggak susah amat sih. Ajak sini dulu. <tuk> malu ngaling gue lu. Depan. <tuk> Ini sadar. amat <tuk> <tuk> kayak kayak beruang naik sepeda. <tis ini> Di aja. <tis> Sana? Oh, ini. Oke, saya ini. saya curiga dengan keadaan kamu. begitu <tis> ke banget, oon oh, Punya ini juga, guys. <tis> Oke. <Okay. tis> Oh, oh, oh, oh. saya ada mirasan kamu pasti tidak bawa surat surat, surat bawa surat, surat, -surat bawa surat -surat bawa pak surat, -surat, surat tanah nomor kendaraan bawa bawa enggak bawa pak hey. surat izin mengemudi bawa bawa pak surat oh? nikah, surat nikah <risa> surat tanah apa ah, banyak banget surat bawa semua bentar kaptain beliau tanya juang bawa segala saya mencurigai kamu karena kamu tidak berani menatap mata saya ha? kenapa kamu gak berani menatap mata saya? <Protestney seconds> kalau saya menatap bapak saya takut saya menaksir sama bapak ehh <laughs> <slur2> <laughs> Tipe yang gampang suka ya? Iya, Pak. <tik> Bagaimana, Bagaimana? Jadi, pak. <tik> udah Pak. Bagaimana, Pak? Sudah nggak jadi, Pak. Bagaimana, Pak? Udah, udah, udah. Beres, beres, beres. Beres, beres. Beres, beres. Yang sekong di sono ya? Oke, okay, iya. Oke, iya, udah. Saya tidak jadi nilang, ya? Jadi saya lurus saja ya Lurus aja, ya? Oh, pengennya, pengennya? Iya, bener. Kenapa dia pengennya? nih, kalau ngondek gampang suka. <tik> Susah pasti natapnya natap tanah lagi lu pakai bumbin merah sih yeah. oh, nah, so. iya langsung merah merah sisa tadi nih pak ah, jalanannya mana pak ya ah ya, matanya dong matanya oh, matanya kok oh, bisa bos? Yeah. <laughs> lo kenal bos? bos ya? <laughs> sampar bos kayaknya tidak semua resepnya benar bos ya itu kebetulan aja belum dikit oh ada tatap matanya ya, ya? Mm. pasti kalau nggak berani tatap berarti dia nggak bawa surat-surat ya. kecuali ya. yang ondek okay. <gulisasi> oh, ya. stop, oh, bapak. stop. stop. <gulisasi> hey. coba adik sana saya mau bicara apa? Bapak, bapak kenapa Bapak saya tahu Nggak tahu Pak Bapaklah membikin malu <gulisasi> Bapak telah membuat malu kita polisi dan kepolisian lainnya Harga diri kita Tahu kenapa? Enggak tahu pak. Karena, because. Bapak jalan kaki memakai helm. Kisir. udah bilang. Itu namanya memang injak-injak kita. Tidak menghormati. Pakai helm tuh siapa? Pakai ngang Apa, oh. oh. Pak, maaf ya pak ya. Tadi saya juga udah bilang dari rumah. Hmm. Jangan pakai helm kalau mau pergi. Kita kan cuma jalan kaki. Maafin bapak. Eh, ya, pergi. Ya. Kamu gimana sih? anak bapak nah. nggak pakai helm bapak beneran pakai helm pak? bapak malam hanya, ya tuh sendiri <laughs> ya bapak lagi Kenapa? nggak bisa nyuruh dia lihat pak orang dia buta hmm. lengkap ya alasannya alasannya eh gimana? ya lewat jalanan ono oh, perobat hmm. ini botak nah. Tum -tum. Nah, itu Lama diajak ini ya, bagian malah ke lampu taman mencinai <laughs> <Pucing lerak. laughs> Lah berarti. Biasanya helm ketiga angka nah. bisa dapat. Sekarang gini Bos. Bos percaya aja ke saya nanti saya akan nilai. Oke, bos, istirahat dulu. Gu gua pipis dulu ya. Pipis Kebetulan ya. ya. Ada yang lewat sini gua tilang aja pokoknya. Oh. Ada pemuda bawa motor hijau enggak pakai helm. <laughs> Lihat bagaimana kuibawakan gua berarti. Stop, stop. Oh, oh. Kamu terus. Hah? Terus. <tik> iya, iya, iya. Pegang helm, Pak. Iya, Pak. Kamu kenapa enggak pakai helm? Kan saya pakai topi, Pak. Oh. Peraturan jalan raya pakai kendaraan harus pakai helm. Tapi kan eh uh, uh, uh, uh, <tik> enggak ada tapi tapian. Pakai topi, Pak. Eh. Skojam. Hah? Skojam. Ini gue pegangin helm. Skojam. Sini. Iya, Pak. Enggak ada skojam, tepat. Kojam. Berapa kali, Pak? 100. Ya, banyak banget, Pak. Belum tahu gua bawa. Eh. Siapa suruh jam? pusat eh, Push besar gua. Huh? Oh, oh, oh. Enggak tahu bagaimana gua bawa bu Wow, oh, whatsappnya nggak bagus ini, tuh. bos. Berikan <laughs> bos. Ya, lebat banget tuh, berani banget tuh. Sebelum kita minta surat-surat, ya. saya mau ini dulu, kasih pelajaran dulu. Dia ngapa? Tahu nggak siapa dia? Eh? Tahu nggak siapa dia? Apa mesti tahu? Hukum dulu, dia nggak kaget... anak komandan kita. Gitu. udah bapak lu oh, iya namanya hibat. oh berapa kali berapa kali? 100 100 ya? ya, Maaf, ya. You know. salam baru baru oh. salamin bapak ya udah udah Kita jam jam Gak bapak, kita teman, kawan, kita kawan. Oh iya, iya <tuk> udah, iya udah langsung bisa. Enggak, uh, karena saya geter-geternya. Gitu. Eh, oh, tolong bawa ini, motornya, gak bisa nih. <tuk> uh, bos, Bos Airos. Iya lu. Gak ah, aja. Saya, saya gak bisa bawa motor. Gak <tuk> bisa. Ini lu aneh, bawaan gua. Saya sim aja nembak, Bos. Kau juga gak bisa, eh kok. <tuk> Jangan bilang bapak ya. <tuk> Ape oh, mana, depan ya. Aduh, masih ada 50 kilo depan Jorok aja ya oh. Oke okay. Itu giginya dulu, giginya Giginya? Heh, <tuk> <tuk> <tuk> giginya ini ya <ini. tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Maaf ya, eh, Yute nama -nama. ya. Bapak, bapak namanya siapa, Bapak? Saya Andri. Andre Andre iya. Nama siapa ini, Pak? Eh, Ari Ari, Ari, Ari Kentung ya Ntar ke Bapak saya ya Jangan, jangan